Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan membahas tentang persiapan US kami. Biar kalian menolong supaya apa yang kami akan persiapkan untuk minggu depan OS kami. Kami bisa persiapkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus. Halia. Amin. ya Teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Silahkan dinyalakan kameranya. Baik. Saya... Tencet ya teman-teman. Silahkan lihat ke kameranya semua. 3, 2, 1. Morning kita hari ini pertemuan 15 persiapan UAS. Nah mungkin udah ada yang cek juga ya assignmentnya. Hari ini kita akan kumpulkan grade teman-teman yang sudah diperoleh dari Code Academy. Dari AWS Academy ya teman-teman. Teman-teman bisa upload file PDF-nya di assignment ini. Jadi nanti di sebelah kanan itu ada... Yang bisa teman-teman klik untuk jadikan PDF. Saya lihat di sini ada dua yang sudah mengumpulkan. Terima kasih ya. Soalnya saya sudah buka dari hari Jumat tanggal 10. Sampai hari ini jam 5 ditunggu. Jadi kalau yang hari ini silahkan file PDF-nya teman-teman kumpulkan. Kalau yang UAS minggu depan hari Kamis kita UAS jam 1 sampai jam 3. Nah di UAS itu teman-teman boleh cek. Saya sudah buat. Uh, assignment Di sini uh, Boleh sambil share screen gak will Supaya teman-teman yang lain Bisa samaan karena Harusnya sih kita udah pada selesai Apalagi yang sudah dapat sertifikat ya Saya buka Nah ini teman-teman Saya share dari Willy Jadi yang di upload adalah Coba di cancel dulu ya Biar kelihatan dari uh, AWS Academy ya. Boleh cancel dulu. Yang atas will, yang print grades. Yang ini. yang ini. Nah, itu ya harus hasil dari pencetnya. Ini di-save aja. Nama filenya. Kalau bisa disesuaikan dengan yang UAS boleh. Supaya nggak dua kali mengubah. Kalau mau ini langsung di-upload juga boleh. Kalau yang hari ini sih saya nama filenya nggak tentuin. Oh, oke, okay. Ci. Nah, itu pertama. Terus, satu lagi yang sertifikat. Nanti teman-teman folderin. Nah, foldernya itu yang di-upload ke Google Drive. Saya udah buka sih aksesnya. Siapa tahu mau sambil nyobain, boleh juga.